Kita dengar Mana kencan suaranya Cewek dengan cowok nah, Hah? Nah, Cowok Diam Cewek salawat Kas keras suaramu Ayo Cowok diam Salat Salat Salat Salat Allah, suaranya syahdu. Kita dengar lagi cowok. Cewek diam. Kita dengar ini pejantan. Shollallahu salallahu ta'ala. Ya Allah, jago semua, suara pangodo, Masya Allah, hebat memang ini adik-adik semua. Dek, suaranya sahdu. Tapi kalau nak pun kau cewek, cowok, jangan kau kasih begitu suaramu. Kalau dia telpon kau cowok, tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana kide? Di rumah. Apa Apakah tanya-tanya? Kalau kau begini, insya Allah tidak ada cowok yang mau godongan dan ganggu-ganggu kau. Tapi kalau ditelepon, Waalaikumsalam Langsung cowok kelapa-kelapa. Di mana kita? Di rumah aja, Kak.